Hari ini mau buat puding, ini ada 14 air, tekan satu saset puding ke dalam panci. Setelah itu kita aduk-aduk hingga merata, tambahkan satu saset Milo yang sudah dicairkan, setelah itu kita aduk-aduk lagi ya. A few moments later. Masukkan gula 6 sendok Sambil kita aduk-aduk ya Setelah itu kita taruh di atas kompor Dan kita aduk-aduk lagi ya Nah ini sudah matang Kita tuang ke dalam cetakan Ini dimasak kurang lebih 10 menit